Wakira tuh super waltaku mengkum umat tu yatu naik lel khairi wayak murunah pil maaruf wayan hewana anil ditambahi wayestah yunah pil lah alama asoba. Mesti kan spontan wali ke bank nom misalnya ke teti wali wali itu kan gak seneng nak ono na wong ngandalo ikhtiare. Tak pelih ini meleh wong nak wali mesti raga pengen wong ngandalo nopo ikhtiare akhirnya per ngandani congku udah ti umat si ngah ape ape ubi yatu naik khairi wayak murunah pil maaruf wayan hewana anil. Mungkin mungkin iki crito. Sepontane wali ya tapi kabehku ya astaiununa billah. misalnya sebetulnya itu kan gawe etika. Kuwi ikhtiar yo ikhtiar tapi aja lali njaluk pertolongane. Lah Pertolongan. kan bahasa Arab karo boso Jawa kan enak. Bermaca Quran terus nerangno ne boso Jawa. Dadi ra Quran. Lah oh, no. yeah. nah, tapi iki padha wong Arabe. <laughs> Akhire diterusno, wa astaiununa billah ala ma. <laughs> nah, murid sing gleyor kan tules, dong ya kira-kira ya, jadi kaya takok. kok, mau Quran Quranisod dicampuri ingin ini, kan kok angil temen, mungkinnya sing sinau nau tak kok, dong ya, kira-kira kontraksi sini anak nah kan Jawa misalnya, when ho nak anil mungkari, kan, ya tapi cung, ya lali jaluk pertolongan, awak kan ke arah titik kor, anak Jawa cek tapi masalah ini kan di woco neng arab. arab, terus dia ini spontan, nambahin bahasa dong <tik> ya mari lho sandar bagi lebes, mari mari lebes, abor gong, abor gong, abor ya udah spontan, dia ya uangku nak wali, mesti spontan nih khawatir ternak uangku percaya ikhtiarnya sen, nah, mulan terus di woco, waltak komikomatunya terus nambahin waestayununa villa. Alhamdulillah soalnya eh, mau murid single dari terus di, tuh, orang no master, kan nggak mau mengkonfirmasi kemana, coba. Mau oh, nggak ada apa? Kalau sekarang kan nggak keberhubung master, musaf save master, apa? kan gak ada no eh. Wah, glayer. itu masih zaman setoran, Yos ngono. Ke di terus, nonton titet, <tuh>. ya, boh. orang yang tahu lali yos, kancan, orang yos, yos, mondok yos, ya, <tuh> sering nih kau nokia emoto kitab salah santri kan khusnudun ya jin gue buang ya tahu salah jari kacan orang is mulai dise kena kconcor rusak kau kena mulai kau jadi kiai ngentah ini tuh kau kconcor sebar anis barek cara lancar bamen kiai tapi kiai nom kau kconcor nih cewek wanita di mengapa kiai pd terus cacing orang terus bukan kiai ura jangan jadi kaya itu ukuran toh itu kena no. kocok ini segera si kertunya orang janggal anakku yang ngerti ini orang tua konco angkatan itu terus pelenggan wah wah <laughs> waktunya kaya ngerti ini saksi kebodohannya mati kabar lagi jadi apa ya jadi kira-kira ngono ya jadi ditambahi wa'ya setahilu nabillah alamah so. Sekolah Dawa Sopo Amrun Imam Amr malah ini menghentikannya Fama Adri Akanat Kiro'at Tahu Amfassaro Fama Adri Mungkora Ngetingsun Akanat Ono Topo Hedil Kiro'ah Hiku Kiro'at Tahu Wawasani ibnu Zubair, Tawa Soan Ibnu Abbas sesuai kontaknya Amfassaro Tawa lagi nafsiri Tawa Abduh bin Zuber Tawa Ibnu Abbas Ini kan nonton Ibnu Zubair, nonton Ibnu Jadi murid-muridnya menghentikan Saya tidak tahu apa gaya Kiro'ah beliau begitu Apa beliau sedang menafsirkan Nah, setelah Hiram Modern terkonfirmasi bahwa semua itu hanya tafsir. paham ya. tapi zaman itu kan muridnya ragu, mulai nih ketika nabi Fama Adri akan nabiro atau amfazar. Ya, macam mana nasob mau dia akanat atau to ono opo haidil kiro. Aku kiro atau minong kowacana ni bin Zubair, amfazar atau lagi nafsi di sebab abduh bin. Nah, kemudian saya tidak tahu. Ya, kok Allah contoh paling gampang abduh bin Masood ikuti Abdul bin itu kan canda dalam di antara dalam Nabi kan jenis Abdul bin Mas'ud beliau digelar Sahibuna Ali rasulillah, Jadi bagian betono apa? Sandal kan canda dalam beliau kan masyur anak Anas bin Malik, anak Abdul bin Mas'ud, ada Barirah yang putri itu, ada Mistah, ada banyaklah canda dalam Nabi. Cuma sing masyur kan semalih masyur sama Anas ya. tapi sebenarnya banyak. oke masyhur nyen si sithik ya ribet kan rang niku. Nah aku kan nyebut 5 ya isa, panjenengan ngerti tenan. Canda dalam Nabi ku akeh. Yonas yang putri Yonas ya kan nggak mungkin semuanya ditangani lelaki, lagi juga nggak mungkin semuanya ditangani apa perempuan. Lahiku kan kenangannya bin Mas oh, tiap Rasulullah kepanggil Said Hasan Hussein itu di Yonseu Jawa dipegang kepala ini, terus Uizukumah ini ini ini ini sekitar lindungi baik gigi-gigi. Han nah, terus beliau ngira muawidatan itu dungo perlindungan tolak balas sehingga beliau tidak menyertakan mu'awidhaten di mushafnya barang bareng gue ger, terkonfirmasi erasi tidak usaha masukkan beliau kan di Irak, hidupnya di Kufak dipanggil Utsman dipanggil Ali nah, ketika dipanggil, kenapa kamu tidak menyertakan itu di mushaf anda? oh kenangan saya begini-begini itu nama Taawadha bihima huse'ah hasanan wa husainan. itu nabi mentawuti Hasan dan Husain Terus akhirnya diterangno banyak sohabat lah, seumur aja, dua kemudian dia beliau mencabut pendapatnya, terus akhirnya, oh jubuli Qur'an sih, tiga orang kok tungo yang tidak Qur'an Paham ya akhirnya transformasi itu Quran Qur'an yang dipakai, doa, bukan doa yang tidak Qur'an berarti, oh kabel ya, no terus kaya karya ngampal wong wong, wong, wong, wong, terus wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, kadang badi kadang orang <laughs> maksud, <masyarakat. laughs> karena aku pengen mesti badi dunia akhirat tak ijazahin, nak glem glem, glem ya. Dewi bapak bapak gue lo, Nur Salim, karena aku pengen semua anu gue keadul Quran, gue sergap deres, sergap deres, detik ngonak diundang uang minang, kau ganti tempat deres, lehurat nah, tahu deres, bareng dibayari sarung saya utus terus deres setino, <laughs> berarti deres semua krono order apa krono deres, <laughs> gak iki orangnya nnya nnya cerita, ceritahu <laughs> ceritahu. Lah tapi nak kue deres terus pangeran mo oh Hamdani wingi deres ning pondok Damaran saya saiki deres ning kaji sapa kan ngono tok pindah nggo napa Tapi ratau deres bareng diorder kok Lah krono apa Li Ayi Zain Yo Li Zain Azim Mulane aku ngaji ngene iki seneng aku ngaji paling seneng ngaji ngene iki Tak koki santriku bar subuh aku ngaji bar dhuwur ngaji bar ngisor Dadi nak kapan-kapan diundang wong tak ngundang aku kharom to enak gak pernah sepul haram haram gede, ya, igu antus pengiran bahagia ngaji bedinannya yo, ngaji. cuma benda god, lagi oh. kiair atau ngaji barang no ngaji juga sehingga keisaiun alim terus, ngaji oh, kok nangan le tul tul, malaikat kuragoblok yuk kok nangan, ada apa kok mau ngaji, anak oh, malaikatnya rotok sentimen, kok semangat sekali. <laughs> berkoro tobat ya wiridah anak rumah gremeng diudang dihutang istiqhosa semua wiridahnya puasa semua maka mesti pertanyaannya malaikat kan ya saya rontok sentimen lihat Aji saya, tapi tak jamin malaikat Jibril Mikhail tidak tahu, hati gede Jibril Mikhail lupa atas tapi nak kue neng ngomah yowiridan, ya taladzubillah, usnengomah yowiridan ya, ya allah antal todir antal ale al mukhid alrobus syahid faalul lima bar subuh yang ngomong pangeran swan allah antal wala ilahil ilah antal rohman rohim suatu saat orang kaji suke pindah omah, kon macam orang asmail khusnay, macam ini jadi pangeran ya, heh fi karena nifibeti, biasa ya neng ngomah ya, saya kira neng fibeti kaji ya normal lah eh, penilaian, tapi nak rata yowiridan bar subuh turu ngopi, rokokan, medlo, berita sepak bola <laughs> berbulan-bulan bertahun-tahun kelakuan itu suatu saat barang ada orderan orang kok semangat <laughs> tapi aku yakin, aku yakin tetap aku diganjar pengirin cara aku ngeregani, saya ngorder maksudnya diorder, gak semangat kan jadi rumah saya, ya banyak halal, malah aku semangat karena malah lucu kan terus dintok saya Azim kok gak? <laughs> Ya misale dhuutan dan terus wiridan mek anggo. <laughs> ya po, kukur -kukur kan, ya. <laughs> Menasih, mas, apa sanggup. Kan iku kukur-kukur kan yo. Ngono asing duwe mas sentimen kurangi amplope ya ribet. Mergo ora sesuai apa jenenge estimasi apa? Apa ekspektasi. <laughs> Aduh ribet ya zaman akhir iki cerita. Ini ku dawai batu lari, batu lari yang ngisasi bapak. Nur nak kepingin aku kau pengin sema anri ora pati kaki anki sampai pangeran. Kau sering terdes. Tidak diundang uang, mau ganti? Yeah. Go. Baik yeah. ulonin, ulonin kan jarang diundang uang. Ngebutin buronin. Haram, kau kena pernah sebung udang haram akbar. <laughs> ya, karena gak pilihan, kau ngundang aku, artinya aku ninggal ngaji neng pondokku. Gustilas jelas ini hukum permanen, kau serai -sori. Soalnya aku kaya nganggur kehinggahanku, kehinggutan kerapopo, nganggur di pekerjaan. Wah, murah nganggur. Eh, yang ngutang sih nganggur. ngundang <tersisa nganggurrogen> sih <susisa> nganggur, susah apa opo sih. meskipun pun rambut tapi kan ya murah kan, Oh, sakit juta Oh, sakit hati. Oh, sakit hati. Oh, <tances> ya, ora usah. <misal> jeling <itu>. dhewe Mbah Mun. Wong ngaji mek santri sing <tances> tenanan. <tances> <tances> Mergo sing